Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, Leslor dimanapun kalian berada, kembali lagi channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan bahagia dari idola kita, Lesti Kejora dan Risti Bilang. Sebelumnya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe.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 Menemani santai malam kalian saat ini Bang Bawimin akan menyuguhkan vitamin bahagia dan pastinya kabar baik dari idola kesayangan kita Di kabar pertama persabar kita mendapatkan informasi dari akun fanbase Leslar Hong Kong Real Ada sebuah informasi untuk warga Konoha, Bakal ada acara meet and greet Leslar Hong Kong Real Kalian tersyakuran hari ulang tahun Abang L Yang akan diadakan tanggal 25 Desember 2022 Persahabat dia ya, untuk semuanya kita doakan mudah-mudahan acara Meet and Greet Leslar Hong Kong Real Berjalan dengan lancar dan sukses, amin Kita simak juga persahabat dia ya, kelima caption yang dituliskan Dulu saat Lovers dihina, direndahkan artis-artis lain, Bilar selalu membela. Tapi sekarang di saat dia lagi jatuh, malah sebagian meninggalkan dia yang gak tahu kebenaran masalahnya apa, cepat termakan berita. Inilah saatnya buat kita yang masih tulus mensupport Leselard, kita tunjukkan semangat. Kita bahwa masih ada, sayang sama Leselard. Allah aja memaafkan kesalahan hambanya. Kenapa manusia nggak bisa? Karena manusia punya sifat angkuh, sombong, yang akhirnya iblislah yang menguasai hatinya. Kuncinya adalah sabar. Manusia nggak ada yang sempurna. Di dunia ini, kesempurnaan hanya milik Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allah luar biasa. Semangat terus untuk kita semuanya. Tetap tunjukkan kekompakan dan kesulitan. Bagi yang masih mendukung dengan tulus kepada Lesti maupun Rizky Pilar Kita lihat juga bersama jadi tanggapan komentar Memang banyak sekali dibanjiri respon oleh Les Lalovers Salah satunya dari Akor Rina F27 mengatakan Ya Allah kok sedih si Min Ya itulah minta tanda fans yang separuh hati Ibaratnya imannya tipis gampang terpengaruh Coba kalau benar-benar fans yang sayang dengan Tulus pasti nggak gampang kepengaruh justru sebaliknya kita support dan mendoakan yang terbaik untuk idolanya. Semoga Leslar diberikan kesabaran yang mahal luas, nggak terpengaruh dengan bulian dan fitnahan dari kiri kanan, dikuatkan imannya dan rumah tangganya semakin kokoh, kuat, langgeng, dan setelah badai ini berlalu, Leslar semakin sukses, Dilimpahkan rezeki yang berkah barokah, diangkat derajatnya setinggi tingginya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Robbal Alamin. Itu kalimat dan tentunya tanggapan dari fans masya Allah luar biasa. Semoga kita semuanya selalu sehat, selalu bahagia dan tetap solid untuk mendukung yang terbaik buat Lesti dan Rizky Billar. Kemudian juga persahabat kita simak ya Ada vitamin bahagia malam hari ini Vitamin malam jumat Terpantau, terciduk Bunda Lesti dan Abang Fatih Seperti lagi ke mal bareng di Malam hari ini Masya Allah banget ya Dan tentunya Ada kamar juga Alhamdulillah persahabatnya ada Papa bi juga bertiga nih Malam hari ini Masya Allah dan tentunya kita dapat informasi juga foto ini Ini foto lama yang baru bersahabat ya tentunya tidak dapat Dikarenakan Papa B menunggu di parkiran Itu informasi yang kita dapatkan Kita simak juga bersahabat ya Kalimat caption yang dituliskan oleh akun Leslar Sweetie Alhamdulillah ada Papa B juga Mereka bertiga lagi jalan-jalan di mall rupanya Sehat-sehat selalu kalian bertiga. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita lihat permasalahan ya tanggapan komentar yang diberikan. Di antaranya dari Intan dan satu 1000 mengatakan itu foto lama, Bun. Ada juga tanggapan dari Nonon Mozar. Iya, Papa Binya lagi parkirin mobil, jadi nggak sempat foto, katanya itu permasalahan. Ada juga tanggapan dari Rizky Naulani 23 mengatakan Tapi di caption itu foto lama Ada juga dari Norma Yadi 60 Emang foto lama Tapi katanya yang punya akun bilang Bilar lagi di parkiran Itu persamaan informasi yang kita dapatkan ya Bahwa pepapi itu lagi di parkiran Lagi markirin mobil Alhamdulillah mereka bertiga malam hari ini Dan mereka alhamdulillah sehat Selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita Kemudian juga ya, Ada sebuah kalimat yang diunggah oleh Akun Al-Fatih Kejora Dear Lesla Lovers Kalian bertahan Sampai saat ini tuh bukanlah Hal yang gampang Banyak likaliku fitnah sana sini tapi tangan kita Tetap kokoh untuk saling Berpegangan tangan Untuk terus support idola kita Jangan pernah rasa bosan ya Insya Allah Semangat untuk semuanya untuk kita semuanya tetap semangat untuk selalu mendukung yang terbaik buat Lesti dan Rizky Bilar Pastinya kita bangga, kita sangat kagum persahabat ya Dengan semuanya yang begitu tulus mencintai dan mensupport Lesti dan Rizky Bilar Semoga sehat terus untuk kita semua, semoga selalu bahagia untuk kita semuanya, amin kita juga persahabat pastinya menunggu cidukan-cidukan fitan yang terbaru lainnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik, yang terbaru dan bahagia pastinya dari idola kesayangan Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. dan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.